Oke teman-teman jangan pada Oke para sobat semua selamat berjumpa di channel saya Mesa Karya MK. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah pagar minimalis atau pintu minimalis ya para sobat semua bisa dilihat sendiri. Di sini saya menggunakan desain yang cukup sederhana sekali para sobat semua dan untuk harganya sendiri saya biasa menjual di kisaran harga 450.000 untuk satu meter perseginya dan bahannya saya menggunakan puluh empat kali empat untuk bagian rangka dengan ketebalan 0,9 dan untuk bagian isinya saya menggunakan polo 2 kali 4 dengan ketebalan 0,7 Jadi sekali lagi buat para sobat semua Saya biasa menjual pagar dengan standar seperti ini saran harga 450.000 rupiah satu meter perseginya ya para sobat semua mudah-mudahan dengan video ini bisa menjadi referensi atau tolak ukur yang ingin tahu seperti apa sih ataupun harga untuk pagar minimalis yang biasa Standar dan tidak murahan, kualitas cukup baik. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat, dan jangan lupa, buat para sobat semua, silahkan like dan subscribe-nya untuk channel ini agar saya bisa selalu mengembangkan untuk video-video yang lebih bermanfaat. Terima kasih.